Di suatu desa di penghujung kota New York City Tepatnya di desa Kayangan Terdapat sebuah bangunan yang belum tua Bangunan ini merupakan kos-kosan kosong Yang sudah lama ditinggali Ya, ditinggali Menurut warga sekitar Sering terdengar penampakan Dan terlihat suara-suara gaib yang berada di sini berikut uji nyali akan dilakukan oleh salah seekor warga desa Kayangan